Yde yang uang u8 diluncurkan di China dengan 1100 HP dan 4 motor this is the future Revolution. this is the future pada tanggal 5 Januari sub merek BYD, yang Wang, secara resmi diluncurkan di Tiongkok bersama dengan model pertamanya, BYD Yang Wang U-8, nama kode internal, R-1. Kendaraan baru ini dipasarkan sebagai SUV off-road hardcore energi baru, dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Yangwang juga meluncurkan supercar yang dijuluki U-9. Pada acara peluncuran, Wang Chuanfu, ketua BYD, secara pribadi mengemudikan mobil tersebut ke tempat tersebut. selain SUV baru Merek Yangwang juga meluncurkan teknologi penggerak yang dikenal sebagai Yixifang, yang akan digunakan untuk pertama kalinya di Yangwang U8. Teknologi Yixifang adalah motor penggerak roda baru yang menggerakkan kendaraan melalui empat motor mandiri tanpa mengandalkan setir untuk berbelok. Hal ini memungkinkan mobil mencapai kemudi 360 derajat di satu tempat. Teknologi motor independen roda 4G dapat mengontrol pergerakan kendaraan melalui pengaturan torsi roda secara real-time untuk membantu pengemudi jika roda kemudi rusak atau ban meledak. Menurut BYD, teknologi ini 100% dikembangkan sendiri dan cocok untuk platform listrik dan hibrid murni yang mencakup off-road, supercar, dan model lainnya.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 Menurut BYD, sistem penggerak empat roda yang dikontrol secara elektronik merespons 100 kali lebih cepat daripada sistem penggerak empat roda tradisional. Wang Chuanfu juga menyatakan bahwa teknologi Yixifang akan dilengkapi sebagai perlengkapan standar pada semua model merek Yang Wang. Yang Wang U8 juga dilengkapi dengan motor tahan air IP68 dan teknologi penyegelan bodi yang memungkinkan SUV mengapung di atas air. Dirancang oleh Wolfgang Joseph Eiger, kendaraan baru ini mengadopsi bahasa desain gerbang waktu dan ruang yang menggabungkan elemen futuristik dengan gaya hardcore. Lampu depan berbentuk L unik, dan sangat mudah dikenali saat dinyalakan, sementara interior grill didekorasi dengan dot dotmatics, bagian tengah grill bertatahkan logo merek. Secara keseluruhan, SUV ini memiliki postur kokoh dengan panjang 5300 mm, dan jarak sumbu roda 3050 mm. Itu juga dilengkapi dengan gagang pintu tersembunyi, desain aerodinamis pada lengkungan roda, dan pilar D. Mobil baru tersebut akan ditawarkan dengan velg R20 inci dengan ukuran ban 275/60 R20.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 Di bagian belakang, bentuk lampu belakang mirip dengan lampu depan, dan pintu belakang yang terbuka ke samping dilengkapi dengan eksternal ban. Pembuat mobil tidak mengungkapkan interior mobil, namun spesial sebelumnya menunjukkan bahwa SUV tersebut akan dilengkapi dengan panel instrumen LCD penuh dan layar sentuh sentral tertanam. Ada juga roda kemudi multifungsi palang tiga, dan tombol di SUV ditandai dalam bahasa Cina. Dalam hal tenaga, platform teknologi Yisifang Anyar akan menyediakan empat roda dan empat motor. Tenaga maksimum motor tunggal adalah 220-240 kW, dan torsi maksimum 320-420 meter. Selain itu, mobil baru tersebut juga akan dilengkapi dengan baterai Blade dan bodi tanpa beban. Berbagai mode berkendara, termasuk es dan salju, lingkaran tetap, lereng gurun, Ban kempes untuk melanjutkan mengemudi, 120 km per jam, putar balik di tempat, dan mode air mengambang, tersedia di Yanguang U8. SUV ini juga mendukung Crab Mode, untuk menawarkan kemampuan manuver kendaraan yang lebih baik saat off-road dan dapat mengontrol permukaan sirkuit berkendara saat mengarungi air yang dalam. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam adalah 3 detik. Yang Wang adalah sub merek kelas atas baru BYD, yang diumumkan oleh BYD pada November tahun 2022. Menurut pembuat mobil, merek kelas atas ini diperkirakan akan memproduksi kendaraan dengan harga kisaran 800.000 hingga 1,5 juta yuan atau sekitar 110.280 dolar 26.763 dolar. Yang Wang U8 adalah model pertama merek tersebut, dan meskipun tidak disebutkan harganya pada acara peluncuran, diperkirakan harganya sekitar 1 juta yuan. This, is the future Evolution This, is the future Revolution